Kabar kali ini datang dari Polsek Kru akan sweeping mencari anggota GMBI yang berbuat onar dan kerisuhan di Mapolda pada kemarin-kemarin hari. Aksi sweeping ini digelar bersama Wakapolres dan Wakapolsek. Menyusuri jalan dan berhenti di markas besar GMBI di Kecamatan Meru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Namun, saat penyisiran mencari anggota GMBI tidak menemukan hasil; tidak ada anggota yang ditemukan. Dan pada saat itu sangatlah sepi. Kemudian, Wakapolsek Polsek dan Wakapolres Polres, jajaran dari jiwa ini berhasil menemukan anggota GMBI yang terlibat di jurusan lima di antaranya berakhir ditangkap bohong bapak sini sekarang kiri riwak polsek